Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, sehat para selalu Rejeki lancar untuk kita semua Mumpung cuaca Setelah Langsung aja kita berburu Tugu Garuda Pancasila Yuk, cukup Ini sudah sampai di kawasan SMK YP 17 Atau yang dulu dikenal dengan sebutan STM 17 Salah satu sekolah yang cukup legend di kota Lumajang Dan ini ke arah timur Bentar lagi kita sampai perempatan Di belah kiri jalan ini ada kantor Samsat Lumajang Kita akan mengambil jalur ke selatan yaitu belok kanan lebih kurang 200 meter lagi ya. Ada Tugu Garuda Munyusina Yang terletak di sebelah timur jalan Atau kiri jalan dari sini Ini ada tulisan Masuk Desa Sumberjo ya, di bawahnya sayang sekali tampak kurang terawat. Di sini juga ada pepaya yang tumbuh di samping Garuda Pancasila. Kondisinya pun tampak kurang terawat. Seperti biasa bertuliskan UD 1945 di samping Garuda. Kemudian di bawahnya ada tulisan Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa Jangan Baru. Dan sayang sekali memang banyak yang sudah mengelupas dan yang sila keempat ini malah uh, tidak dapat terbaca karena banyak jamur yang menjamur di sekitarnya dan di bawahnya juga banyak tumbuhan liar. Kurang perhatian hari ini lokasinya juga cukup ramai sebenarnya di kawasan padat penduduk dan juga berada di sekitar area uh, polsek kota di bawah lampu pertigaan ini lampu kuning. Oke saya rasa cukup sampai di sini dulu teman-teman untuk review Tegu Garuda kali ini jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara di subscribe like komentar dan juga di share atau dibagikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera, sehat waras selalu dan rezeki lancar untuk kita semua